Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Alhamdulillah, I am fine too. Thank you, anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu. Insyaallah, dalam keadaan sehat semuanya ya. Hari ini kita akan belajar tematik tema ketiga subtema yang kedua, pembelajaran pertama dan yang kedua. Apakah anak-anak sudah siap? Pastinya sudah siap ya. Tapi sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu agar Allah senantiasa memberikan kita kemudahan serta ilmu yang manfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran hari ini setelah anak-anak menonton video pembelajaran yang Ustazah sampaikan, anak-anak nantinya diharapkan dapat membuat daftar pertanyaan untuk wawancara dengan benar. Anak-anak dapat mengidentifikasi pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam yang tepat. Kemudian anak-anak diharapkan dapat menjelaskan dan melaksanakan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam. Anak-anak dapat mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati. Bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat Anak-anak dapat menceritakan pengalaman diri Melaksanakan hak dan kewajiban Serta anak-anak dapat membuat mozaik dari bahan alam dengan kreatif Wah pastinya seru ya pembelajaran kita hari ini Oke mari kita simak pembelajaran hari ini sampai selesai Semangat! Pada pembelajaran yang lalu, anak-anak sudah belajar tentang tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati yang harus kita jaga. Nah, selain tumbuhan, ternyata binatang juga harus kita jaga anak-anak. Karena binatang ini, hewan ini juga menjadi salah satu sumber daya alam yang harus kita rawat. Nah, coba anak-anak lihat ini hewan apa. Ayo. Ya Betul, ini adalah hewan komodo. Kemudian, yang ini hewan apa, Nak? Hewan apa, yuk? Hewan badak bercula satu. Nah, bagaimana dengan keberadaan hewan-hewan ini? Apakah masih ada di sekitar kita? Ya, hewan ini sudah hampir punah. Mengapa hewan ini perlu dilindungi? Karena keterbatasan jumlah oleh karena itu supaya uh, si hewan-hewan ini tidak benar-benar habis maka kita harus bisa menjaga serta merawatnya dari kepunahan begitu ya Nah coba dibaca Indonesia memiliki ribuan jenis hewan di darat dan di laut, banyak sekali hewan-hewannya ya. Hewan-hewan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan selain untuk memenuhi kebutuhan manusia juga menjadi ciri identitas bangsa Indonesia. Hewan sebagai sumber daya alam tentunya perlu dijaga keberadaannya. Jadi tidak hanya tumbuhan saja yang menjadi sumber daya alam, melainkan hewan juga. Ya, karena keberadaan hewan-hewan ini akhirnya kehidupan juga ada begitu ya. Nah ini anak-anak hewan apakah ini? Ini merupakan burung cendrawasih. Silahkan anak amati. Bagus ya, burung cendrawasi itu warnanya bagus, sayapnya bagus. ya. Nah, bayangkan burung sebagus ini kalau tidak kita jaga, bisa punah, pasti rugi kan kita. Padahal burung ini bagus sekali, ya kan? Iya, betul. Untuk lebih mengenal bagaimana sih burung cendrawasi itu, silakan anak-anak simak teks berikut. Burung Yandrawasi disebut juga sebagai burung surga Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan, kabarnya karena keindahannya itu juga, burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang, dan hingga di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna, seperti hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulus, memanjang dan unik yang tumbuh dari paru, sayap atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasi kawat adalah jenis yang menjadi identitas provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasi sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasi kian lama kian terancam perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasi juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi beberapa jenis cendrawasi masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasi kuning kecil cendrawasi botak cendrawasi raja cendrawasi merah dan toa nah itu tadi sekilas tentang burung cendrawasi kalau dari penjelasan yang ada di teks anak-anak bisa membayangkan ya kecantikan burung cendrawasi sayangnya banyak orang-orang yang tidak memiliki tanggung jawab sehingga eh, menjadikan Burung cendrawasi ini sebagai buruan, kemudian bulu-bulunya dijual, akhirnya lama-kelamaan si burung cendrawasi ini mendekati kepunahan. Tetapi alhamdulillah saat ini burung cendrawasi sudah menjadi salah satu hewan yang dilindungi, jadi tidak bisa uh, seenaknya saja. begitu. Sampai di sini anak-anak jelas ya tentang burung cendrawasi ya. Setelah tadi kita membaca tentang teks burung cendrawasi dan mengetahui manfaat-manfaat yang bisa diambil dari burung cendrawasi. Salah satunya bulunya bisa digunakan dalam pakaian adat dan juga bisa digunakan pada topi perempuan Eropa. Nah sekarang kita akan belajar tentang manfaat hewan. Nah coba dilihat anak-anak. Hewan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan obat-obatan dan dimanfaatkan tenaganya oleh manusia Berikut ada beberapa contoh pemanfaatan hewan oleh manusia Antara lain yang pertama seperti ayam dan bebek bisa dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya. Siapa yang suka makan ayam goreng, bebek goreng, enak kan ya? Nah ini salah satu manfaat yang bisa kita ambil. Kemudian yang kedua... Kerbau dan sapi dimanfaatkan untuk diambil daging dan tenaganya untuk membajak sawah Nah ini kemarin kita sudah melewati hari raya idul adha kan Kita beramai-ramai menyembelih sapi kemudian disate, digule, dikrengseng begitu ya Wah menjadi masakan-masakan yang lezat Nah selain itu tenaga sikar kerbau dan sapi juga bisa digunakan untuk membajak sawah Anak-anak pernah lihat? Di sawah ada Pak Tani yang membajak sawah Pernah lihat ya, itu pemandangan yang bagus sekali Oke, kemudian contoh yang ketiga Seperti ikan koi, kucing dan kelinci dimanfaatkan untuk hewan peliharaan Hewan peliharaan ini tentunya e, membuat seseorang lebih betah di, tinggal di rumah Karena ada hewan yang bisa diajak main, bisa dilihat-lihat begitu ya Selain hewan bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan, obat-obatan, ataupun tenaganya oleh manusia, hewan juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam. Contohnya, ular memakan tikus sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Oleh karena itu, tanaman padi tidak akan habis dimakan tikus sehingga petani dapat memanen padi. Ular di sawah tersebut berfungsi menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi, begitu. Apa akibatnya jika keseimbangan alam tidak terjaga? Sebagai contoh, apa yang akan terjadi jika ular sawah musnah atau hilang dari sawah? Tentunya tikus sebagai hama padi tidak ada pemangsanya lagi, jumlah tikus akan semakin banyak, ...yang mengakibatkan tanaman padi akan habis dimakan tikus. Akhirnya petani tidak dapat memanen padi... ...dan kita tidak bisa makan nasi... ...akhirnya banyak terjadi kelaparan. Sampai di sini jelas anak-anak? Keseimbangan alam harus kita jaga... ...agar tidak menimbulkan masalah bagi manusia dan lingkungan. Nah ini berikut adalah beberapa contoh... ...cara menjaga keseimbangan alam. Yang pertama... Tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Pemanfaatan yang berlebihan akan menyebabkan hewan tersebut menjadi langkah atau bahkan punah. Jadi kita gunakan secara bijak ya anak-anak. Yang kedua, menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Misalnya tidak merusak tumbuhan di hutan ya. Jadi, kita kalau misalkan mau jalan-jalan ke hutan, ya, kita harus tetap menjaga, menjaga hutan itu dengan baik, supaya habitat yang tinggal di dalamnya tidak merasa terganggu. Yang ketiga, tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Nah, sekarang itu kan banyak ya produk-produk yang berbahan dasar dari tubuh hewan. Misalkan, tas dari kulit ular, sepatu, apa itu namanya, sabuk, dan lain-lain, kita cari produk-produk yang menggunakan bahan yang berasal dari bahan yang memang bisa kita jumpai dengan jumlah yang banyak, tidak dari hewan-hewan yang langka. Seperti itu ya, Nana. Oke anak-anak silakan dilihat. Ada gambar apa sih itu? Lucu sekali ya. Itu ada gambar seekor kucing dengan anak ayam yang baru menetas. tuh Lucu sekali. Nah coba dibaca. Apakah anak-anak memiliki hewan peliharaan di rumah? Siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Banyak sekali ada yang punya kucing dan lain-lain ya. Nah ketika anak-anak memiliki hewan peliharaan jangan lupa dirawat ya. Jika hewan peliharaan di rumah... Dirawat dengan baik, dia akan tumbuh dengan sehat. Cara merawat hewan peliharaan adalah dengan memberi makan, membersihkannya, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika sakit dan selalu menyayanginya. Bayangkan jika hewan peliharaan anak-anak kotor pasti akan mengganggu lingkungan. Anak-anak pasti akan malas bermain sama mereka, akan terganggu dengan baunya. Dan tentunya hewan yang kotor nanti bisa menularkan penyakit kepada anak-anak. Oke, Sekarang kita simak slide berikutnya ya. Kecintaan kita terhadap binatang bisa juga kita aplikasikan dengan membuat sebuah karya mozaik. Apa itu mozaik? Mozaik adalah karya seni rupa dua atau tiga dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong dengan utuh. Misalkan biji-bijian. Nah, ini adalah contoh karya mozaik, nah ini ada sebuah gambar burung kemudian ditempeli dengan biji-bijian Ya, ada biji jagung, padi dan lain-lain teknik membuatnya dengan ditempel dengan lem pada bidang datar bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mozaik adalah kertas tebal, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik dan lain-lain pada umumnya mozaik tidak diwarnai, pembuat mozaik mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel. Jadi bahan-bahannya ini alami warnanya ya, seperti biji jagung ya memang warnanya kuning bukan karena hasil pewarnaan. Siapa yang sudah pernah membuat mozaik? Kira-kira mau nggak kalau disuruh bikin lagi? Pasti mau ya, ini adalah kegiatan yang menyenangkan melatih kreativitas kita. Baik anak-anak, alamin seluruh materi hari ini sudah Ustada sampaikan. Kita hari ini belajar banyak sekali ya, tentang pemanfaatan binatang atau hewan sebagai sumber daya alam, kemudian cara menjaga mereka, Begitu. selain itu yang terakhir tadi juga kita belajar tentang mozaik. Nah jangan lupa hari ini juga ada tugas-tugas yang perlu anak-anak selesaikan. Tetap semangat ya anak-anak ya. Oke okay, Ustadzah akhiri, don't forget to pray on time, don't forget to read of holy quran, don't forget to study hard, don't forget to obey your parents and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, bye-bye.